Innalhamdalillahi na'matuhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min sururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Faman yahtihillahu falamudillalah Wa man yudhlilhu falahatialah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala muhammadin Wa alihi tawhirin Wa sahbihi ajmain Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Amma ba'du faya ayuhannas usikum wa nafsibi taqwallah Bimtisali awamirihi wajtina bi jami'ina ainawahi. Wabitiba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa irrasyidin al-mahdiyin radhiyallahu anhum wa'lamu wa ayyuhannas fakot fazal mutakun Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kesekian kalinya kita masih diberi kenikmatan karunia dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa melakukan bagian-bagian dari ibadah kita di bulan suci Ramadhan. Dan sore hari ini kita keluar dari rumah kita, kita melangkahkan kaki kita menuju Baitullah min buyutilah, untuk mencari keridoan Allah Taala untuk melakukan amal soleh, amal-amal yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini mendapatkan keutamaan-keutamaan. Kita melakukan amal soleh itu tujuannya agar kita mendapatkan keuntungan. Amal solehnya apa? Salah satunya, kita keluar dari rumah kita. Rasulullah SAW mengingatkan man Horal Jamin Baitihi orang yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersih, dalam keadaan sudah bersuci, dalam keadaan sudah berwudu, kemudian mendatangi masjidnya Allah, Lil Ibadah untuk beribadah. Apakah itu untuk sholat berjamaah Ataukah itu untuk tolabul ilmi Atau lil as-sholikhah Untuk melakukan amal-amal sholah Niatanya tidak lain tidak bukan lillahi ta'ala Maka Rasulullah SAW menerangkan Fa'ajruhu ka'ajril haji awil mu'tari Fa'ajruhu ka'ajril hajil muhrim Awil Tamir. Jadi orang yang demikian itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji, masya Allah. Seperti orang yang melakukan ibadah Umroh, ibadah Haji atau ibadah Umroh. Itu disebabkan karena tidak semua dari kalangan muslimin itu mampu mengeluarkan biaya untuk berhaji atau berumrah. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kesempatan, ada ibadah atau amal-amal soleh yang pahalanya, yang kebaikannya, nilainya itu membandingi, nilainya itu menyamai. Itu artinya memberikan support kepada kita, memberikan semangat kepada kita, Agar kita ini tidak merasa bosan untuk melangkahkan kaki kita menuju Baitullah, menuju masjidnya Allah Ta'ala Lebih dari itu, Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah, Menghoda awroha ilal masjidi, ilal fahuwafisabilillah Orang yang berpagi-pagi dan bersuri-suri baik di waktu pagi ataupun di waktu sore datang ke masjid untuk beribadah untuk beramal soleh, bahwa fi sabi lillah, maka dia itu termasuk fi sabi lillah berada di jalannya allah taala kata ulama faajiruhu kaajiril mujahid jadi pahalanya seperti pahala orang yang berjihad fi ini. Ini adalah keutamaan-keutamaan fadilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam rangka agar kita ini tetap bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bersemangat di dalam beramal soleh, tolabul ilmi, mendatangi masjid-masjidnya Allah Ta'ala ini untuk memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala ini. Siapa lagi kalau bukan kita orang yang beriman Dan itulah yang ditandai oleh Allah Ta'ala Orang-orang yang beriman sajalah yang bisa memakmurkan masjidnya Allah Ta'ala Dan kalau kita membiasakan datang ke masjid untuk kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh Maka itulah tanda bahwa kita adalah orang-orang yang beriman Demikianlah yang diterangkan oleh rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Demikian juga di dalam hadis yang lain yang sudah kita dengar, yang sering kita dengar dan pernah disampaikan kepada kita. Jadi, barang siapa yang menempuh... Satu perjalanan Untuk mencari ilmu Untuk mempelajari Bagian dari ilmu Din al-islam ini Sahalallahu Maka Allah memberikan kemudahan Lahu kepadanya Torikon ilal jannah Jalan mudah Untuk masuk surga Bapak ibu muslimin rahimahullah Jadi hatis hati yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah itu tujuannya adalah Supaya kita orang-orang yang beriman tetap berada di atas petunjuknya Allah Ta'ala Berada di atas semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terlebih kita diberi rahmat oleh Allah Kita berada di bulan suci Ramadan yang sudah diterangkan kepada kita, tujuan apa Allah memerintahkan kita berpuasa? Tujuannya apa? Kita berada di bulan suci Ramadan, menghidupkan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh. Tidak lain, tidak bukan, tujuannya itu supaya kita diberi kemudahan masuk surga. Layat jannah illa taqiyu. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang bertakwa. Nah, tujuan kita beribadah di bulan suci Ramadan. La'anlakum tatakun agar kita ini bertakwa kepada Allah taala. Itu artinya kita diberi kesempatan peluang untuk bahagia di akhirat. Masuk surga. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya Nah jadi kalau kita ini Berada di bulan suci Ramadan Kemudian kita Tidak mendapatkan hasil yang diinginkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu menjadi hamba Allah yang bertakwa Maka kita ini Termasuk orang-orang yang sangat merugi Maka perlu kita perhatikan Perkara-perkara Selama kita beribadah kepada Allah Khususnya di bulan Suci Ramadhan Yang di siang hari kita ini diperintah Untuk ibadah siam berpuasa Kemudian di malam hari kita disunnahkan Untuk ibadah kiamul la'il Semuanya itu harus kita perhatikan Dasar pokoknya adalah imanan wahtisaban prinsipnya adalah berdasarkan keimanan berdasarkan keyakinan kemudian ihtisaban pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishan li wajhillahi taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ini nah, sehingga hal-hal yang menyebabkan batalnya puasa Hal-hal yang menyebabkan batalnya ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau perkara-perkara yang menyebabkan rusaknya ibadah kita di bulan suci ramadhan Supaya kita perhatikan Bagaimana agar ibadah kita ini tidak batal Bagaimana ibadah kita ini tidak rusak dan tidak dan mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diterangkan di pengajian sebelumnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda Malam yada qaulazur wal Valai salillahi khajatun fi ayyada atau amahu washarobahu, Rawahul Bukhari. Jadi Imam Bukhari dalam kitab sohehnya itu memuat hadis yang sumbernya dari gurunya, gurunya dan gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang Bagaimana puasa kita itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini tidak dibutuhkan ketika kita beribadah kepada Allah ta'ala. Padahal puasa itu adalah khusus amal ibadah kepada Allah ta'ala. Amalan yang khusus dan Allah sendiri yang perhatian. Memberikan pahala secara khusus yang bernilai Berlipat-lipat lebih dari 700 kelipatan Allah sendiri yang nanti akan memberikan pahalanya wa ana aja, wa ana ajazi bihi. Saya sendiri kata Allah yang nanti akan memberikan pahalanya Nah oleh karena itu ketika kita ini berpuasa Kita beribadah selama bulan suci Ramadan kita ini supaya menjaga lisan kita, menjaga omongan-omongan kita, menjaga ucapan-ucapan kita dari ucapan-ucapan kotor, ucapan jorok, ucapan jelek, uca ucapan kepalsuan, dan ucapan-ucapan yang penuh dengan kebo kebohongan. Dan yang kedua Supaya kita menjaga diri Dari melakukan amalan-amalan Jangan sampai kita ini berbuat sesuatu Yang menyebabkan Puasa kita Ibadah kita Di bulan suci Ramadan Itu menjadi rusak Kebaikannya Atau menjadi batal paha Pahalana Malam yadak kaulazur barang siapa yang tidak bisa meninggalkan kaulazur kaulazur itu ucapan kepalsuan ucapan kebohongan ucapan dusta goroh ngapusi pun bon supe ini binjing wayai nyarutang lo ini insyaallah binjing, jam pinten jam songo Injing samen beriki samen takih, gih binjingnya ditugani, tibahe -tiba bawa enten tiangi, jujur apa goroh nanti? Amalan katusnya, nanti kata segitani tuh kata, apa melih sing urusan urusan dagang, utawa urusan utang peutang nanti janji-janji neng -janji boten di tepati, sing dipercatos niku lisane. Saya kirim barang, Pak. Duit ing kok sore? Artoning kirim sonten. Saya istunggi, gih, boten nanti gorok ulah. Sore di Parani, sonten ditugani tiangi boten naten, dan. Sepurane sing akeh wingi aku gak iso, soale aku lunga ngonten padahal nang jero omah. Wis, engko awan rene yo Awan Awan dituku kene. Ikihe eh, artehe tasik digawe esreku kula eh ngonten. Kae blonjo ngonten niku. Cucur napa koro, ngonten iki? Jadi ini biasa kadang-kadang menjadi bumbu di tengah keseharian kita ini. Ucapan-ucapan kebohongan, ucapan-ucapan dustain. Kalau bicara bohong, kalau berjanji, menging, mengingkari. Kalau dipercaya, mengkhia, Nah, kalau kita ini beribadah di bulan suci Ramadan, kita masih berbuat demikian wal bihi beramal dengan perkara yang tidak benar menurut Allah dan Rasulnya maka falai salillahi khajatun Allah tidak butuh fi ayyada atau amahu washarobahu meskipun dia meninggalkan makanannya dan dia meninggalkan minumannya, artinya meskipun dia puasa tidak dibutuhkan puasanya oleh allah taala ibarat ngoten g tuas bantenedo minum tuas poso ning banten asal ganja ganjaran lah ini menunjukkan kata ulama itu min maanis termasuk maknanya puasa itu adalah al imtina anil umuri al kisiah Minato'ami wasorob waljima. Itu yang pada umumnya. Jadi makna puasa itu mencegah menghalangi dari perkara-perkara yang dirasakan secara fisik, meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, meninggalkan perkumpulan dengan istrinya jima. Lebih dari itu secara maknawiyah al -imtina u anil umuril maknawiyah jadi mencegah menghindari menahan diri dari perkara-perkara maknawi yang membatalkan yang merusak pahalanya puasa pahala ibadah di bulan suci Ramadan kata ulama kalhibah wal wa wafasil kauli Khulki, khulki. Seperti gibah, nah, gibah itu termasuk amalan yang merusak pahala puasa, amalan yang merusak ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Gibah, kasih input nih, gibah nih, kenapa Bu? Kenapa Bu? Gibah Bu. Biasanya sing sering diucapaken Kali tiang sing lambin ini Loro leres sih Isor kali Duhur Biasanya ini Memperbincangkan Membicarakan orang lain Kejelekan Keburukan Dan aib Cacatnya Kekurangan Kekurangannya yang orang lain itu tidak ada di hadapannya, itu namanya ribah dalam bahasa Arab, bahasa Jawanya rasan, rasan-rasan. Kalau benar beripun kenyataan yang unu. Ya yaitu namanya gi Kalau yang diomongkan, yang dibicarakan ternyata tidak benar, itu namanya al -Qadab. namanya menu menuduh tanpa bukti menuduh tanpa bukti Ulu tambah dosa demikian juga kebohongan kebohongan yang dikerjakan kauli. kejinya ucapan emosi dari ucapan ucapan yang menunjukkan emosi marah-marah mangkel gondok nah itu juga perkara-perkara yang bisa menyebabkan rusaknya ibadah kita beribadah di bulan suci Ramadan Wasu il khulki, termasuk buruknya perilaku termasuk buruknya perilaku atau perbuatan jadi intinya kita diajari oleh Allah kita diajari oleh Rasulullah Alaihi Wasallam supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa dengan keadaan yang demikian itu maka kita akan menjadi orang yang terbaik ketika diajak untuk bertengkar kita mengalah kita dicaci maki kita bersabar ketika kita diajak untuk supaya kita ini marah emosi kita ingat kita diingatkan oleh Nabi SAW fal yakul ini so imun saya sedang Puasa. Artinya kita tahan diri kita untuk tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik Walaupun kadang-kadang kita tidak kuat mendengar ucapan yang menyayat hati Nah di bulan Ramadan ini kita diajari supaya kita mencegah dari perkara-perkara yang demikian ini Dan itulah sifatnya tabiatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ini Wal wal afina Orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah dengan surga itu. Jadi al jannah uaidatil surga itu diperuntukkan disediakan bagi orang yang bertakwa. Layatul jannah tidak masuk surga kecuali orang yang bertakwa. Maka, cirinya orang yang bertakwa dikatakan oleh Allah taala aladzina Yang pertama suka berdirma Mengeluarkan hartanya untuk kebaikan-kebaikan. Aladzina Mereka menginfakkan hartanya baik dalam keadaan longgar lapang atau dalam keadaan sempit susah ada sih, gak ada duit keadaan sodakohnya sih akeh duitnya cuma penghasilannya menurun sodakohnya sih menurun penghasilannya meningkat sodakonya meningkat jadi ketika diberi longgar sesuai dengan kelonggarannya diberi sempit ya sesuai dengan keadaan dan kemampuannya. Itu orang yang bertakwa, tapi tetap bersotakoh, tetap berinfak, tetap mengeluarkan sebagian dari hartanya, bahkan pahala yang terbesar, pahala yang terbesar adalah ketika di saat banyak orang sangat membutuhkan kita ada dan kita punya, kita juga butuh, lalu kita berikan kepada orang yang lebih Membutuhkan pahalanya lebih besar. Itulah orang-orang yang bertakwa, termasuk juga orang yang itu lil muhtaj orang yang memberikan makanan kepada orang yang butuh makan tiang sing butuh. niku si tentu, Pak Bu, tiang sing butuh yang sing luis ngeten Nah tiang sing luwe lek saat niki ulan niki tiang sing poso ngelihat itu memberikan makanan kepada orang yang akan berbuka puasa itu itu termasuk fak e, di dalam ayat itu falak tahamal akobah wama adro kamal akobah faku rokobah au itu amu fiau mindimas itu. itu termasuk jalan-jalan kebaikan yang menyebabkan pelakunya itu mendapatkan kemuliaan takhol kholal jannah. Amalan-amalan yang menyebabkan mendapatkan kemudahan masuk jannah, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, termasuk orang yang berpuasa, ngoten. Nah, kalau kita diberi kesempatan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa apa yang dibutuhkan apakah itu separuh kurma atau satu gelas air putih atau makanan, minuman dan lain sebagainya itu adalah termasuk bagian-bagian dari keba kebaikan, apalagi dikonsumsi, dimakan diminum, dimanfaatkan oleh orang-orang yang beri, beriman maka itu bernilai kebaikan-kebaikan yang berlipat dan ini pembahasan tidak akan masuk surga kecuali orang yang bertakwa dan cirinya orang yang bertakwa itu berinfak mengeluarkan hartanya bersodakoh untuk kebaikan untuk arah-arah kebaikan yang disariatkan sehingga hartanya itu menjadi bermanfaat. Bagi dirinya, juga untuk orang lain, bermanfaat di dunia, juga nanti bermanfaat di di akhirat Kemudian yang kedua, wal Orang yang bertakwa itu, Al-Kadhimi al Orang yang menahan diri dari kemarahan. Marah mampu Meluapkan emosi mampu Meluapkan kemarahan mampu Melampiaskannya itu mampu Tetapi orang yang bertakwa diajari oleh Allah Supaya kemarahan itu ditahan Supaya kemarahan itu ditahan Ditahan hatinya Jangan sampai diluapkan Meskipun mampu Itu adalah kebaikan wal qadziminal ghaidho dan itu adalah cirinya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kula jenengan saged napa mboten ngenten-enten wonten. Nggih, kula jenengan kedah belajar nalikane itu mekan kudu muring-muring kudu lho nggih. Mboten pun kudu muring-muring. Lah ngoten niku atine dicekel <tuk> nonton, <ternyata> pribonnya kaliatin, hati nenek kita cakal nonton nih. Nek, tirase sebagian ulama nonton nih ku, ngadeg lek muring-muring. Kulon jenengan lek muring-muring, lenggah mawon. Jadi nalikane muring-muring adeg kulon jenengan lenggah. Ambil air wudhu, Seik kudu muring-muring, turu. Nonton, kilang buatan sios muring-muring kami melakukan salam batun miring miring nanten <coughs> jadi ambil air wudu kemudian tidu duduk berbaring istighfar isti farzing katah astaghfirullahaladzim sebab tirosi tiang arab nih tiang arab niku ngendi kong awalul junun al godop wa akhiruha an -nademu. Jadi cirinya orang yang gila itu, cirinya orang yang gila kata orang Arab awaluha al godobu. Pertama kalinya dia itu marah, Kenapa pada akhirnya menyesal? Kadang kalau jenengan muring muring, melampiaskan kemarahan kepada anak digawepuk ditinju, disewadui ngoteniyo. Manteng nyesal ngoten niku terus nangis sejadi-jadinya ketun sak getun nggak ngoten neng nek Arab gini ku ciri ne junun junun itu tiyang sing mboten patek waras niku dadose nek tiyang niku muring muringan nah niku tanda-tanda gih tiangin mboten patek waras walka wae kadhiminal ghaid wal afina anin nas yang ketiga Melonggarkan hati Melapangkan dadanya Untuk Memaafkan orang lain Memaafkan kesalahan orang Orang lain Ketika orang lain itu minta maaf Hatinya lapang Hatinya longgar Dimaafkan Kekurangan Aib Cacat Kesalahan dari orang orang lain, itulah orang-orang yang bertakwa kalau orang itu berat untuk memaafkan kesalahan orang lain berarti orang tersebut belum menjadi orang yang bertakwa, karena kita diajari, jadi orang yang bertakwa harus suka memaafkan orang orang lain memaafkan bahkan yang terbaik orang itu belum minta maaf kita itu sudah memberi memberi maaf. Apalagi yang bersangkutan itu minta maaf. Botton perlu kulon jenengan ngenteni dijalui. Napa? Sepuro. Oh, kak sepuro. tak sepuro Tidak demikian kita orang yang beriman bertakwa itu. Kita itu fasta khairat saling mendahu mendahului. Kalau untuk kebaikan kebaikan yang lebih baik itu adalah pastabikul khairat, saling mendahu, mendahului saling mendahului, menyapa itu yang terbaik assalamualaikum menangai assalamualaikum melengos assalamualaikum, apa-apa tidak kurungu, papakan yang jalan nonton itu awak ini minggu, buatan purun dap kalau nopoengin terus di terus terusakan padahal Niki akhlak yang tidak baik ngerten? Akhlak yang kurang baik manfaatin nopo to Buat nanten manfaatnya? Tambah hati nggak rai? ketemu ketemui gak gelem? Nopo ketemu Tuhan disalami gak gelem? Jawab salam. Nah, tidak ada kebaikannya malah menambah do dosa. Walafina aninas. Bahkan Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dua orang Islam yang bertemu, dua orang Muslim laki perempuan berjumpa, kemudian berjabat tangan, gugurlah dosa-dosa diantara kedua keduanya. Lengkap salaman toke lebur. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Inilah yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam agar kita itu menjadi pribadi yang beriman, pribadi yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga, kulong jenengan ngaos niku, Datu Sakan, kulong jenengan tambah saya, tambah saya, perilaku nih, tambah saya, tambah saya, ucapannya saya, amalan nih, tambah saya, soalnya dibimbing oleh ilmu. Diajari kali Al-Quran Utawi hadis Nabi Sallallahu alaihi wa alihi Wasalam Ini maghribi jam setengah 6 langkung Kalih menit le Sekarang setengah enam Kirang sekawan menit Terakhir Yang perlu kalau sampai akan Bapak Ibu Muslimin Di dalam bulan Suci Ramadan Pulau Panjenengan disunahkan Kalih Kanja Nabi SAW Mengawali puasa itu Dengan ibadah sahur tasaharu bersahurlah kalian Fa'innas sahur Fa'innafis sahur, fa sahur barokatan Karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keber, Keberkahan atau kebaikan Nah itu termasuk diantara amalan yang bisa kita lakukan paling tidak kita mengamalkan sunnah yaitu bersahur dan kita sudah diingatkan di masjid-masjid kita ya di lingkungan kita itu biasanya kita diingatkan untuk sahur-sahur lalu bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Wasallam dan para sahabat ini kita terakhir kalau sampai akan menawi panjenengan meresahkan sunnah sing boten diamalkan oleh kaum muslimin menggorengi di pahalanya sangat besar sekali karena sunnah ini dimatikan oleh kaum muslimin, yaitu bilaili wasrobu tasmaa maktum, sesungguhnya Bilal bin Robah pada zaman Rasulullah SAW itu kalau adzan Adannya itu di adan yang pertama adan Bilaili di waktu malam. Bilal. Jadi Bilal bin Robah itu itu ditugaskan oleh Nabi saw untuk adan di waktu malam. Kira-kira jam 3 malam. Kira-kira jam setengah empat malam. Kira-kira kalau di Saudi di Madinah sana kira-kira jam 2 malam. Kira-kira. Jadi sebelum subuh itu adan. Nah ketika sudah mendengar adanya bilang Fakulu wasrobu Makanlah dan minumlah kalian Artinya masih boleh makan dan minum Karena waktu itu belum masuk waktu subuh Itu azan yang pertama Kemudian sampai mendengar adanya Abdullah Ibn Umi Maktum Yaitu azan subuh baru haram Itulah imsak tidak boleh makan tidak boleh minum karena waktu itu waktu untuk mengawali puasa Roma, Ramadan. Dan ini kalau panjenengan sakit ngamalkan sunnah yang dimatikan sebelum subuh adan ngoten buatan kelornean loh ya? ki, tabuhan tabuan kalesidor ngoten itu sunnahnya yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat adan sebelum Subuh. Tujuannya satu Untuk membangunkan kita kaum muslimin Yang belum sholat tarawih Yang belum sholat malam Supaya sholat malam Yang kedua Ketika mendengar adan pertama itu Boleh makan dan minum Atau bersahur Yang ketiga Kalau semua sudah dilakukan Makan minum sudah Sholat tarawih juga sudah Boleh tidur lagi ketika mendengar adan yang pertama Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Mugi-mugi nafas sampai sampai sampeaken iki dadasaken tambahan ilmu manfaat. Amin. Enten wedal kali menit, enten sing perlu tangkel monggo. kali menit mawon menawi enten sing perlu ditangkel-tangkel. Nek mugi-mugi ibadah kula panjenengan diterami kali Gusti Allah. Allahumma robbana taqobbal minna innaka antas sami ul alim. Wa tub'a inaka innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin pun supe dongane apa? Buka bersama Bismillah sak minum ninum utawi Bismillah sak mantuni ninum utawi nedo Zahabat domau uruku wathabatal ajaru ajru Allah nihku sak mantuni berbuka.